Hmm. Uh, boleh ke kalau duduk walaupun masih Atau boleh berjalan Bila hmm. nak cerita tentang tak mampu berdiri ni Dia banyak kategori tau Syahib eh Kita cuba hmm. fikir eh? Ada orang tak mampu berdiri Memang tak hmm. mampu berdiri at all kerana lumpuh misalnya okay. Ada orang dia tak mampu berdiri kerana sakit Sakit hmm. yang kalau dia rukuk contohnya Ataupun kalau dia berdiri lama dia boleh terjatuhlah sebagai contoh Jadi dalam kategori hmm. itu mungkin dia boleh berjalan Syahib kita hmm. lihat dalam mata syafi'i pun berbeza pendapat daripada sudut uh, apa Meletakkan hukum ni ada sebahagian macam uh, keras dikit Ada sebahagian tu dia longgar sikit dalam cerita hmm. tentang bab duduk ni Okey, Jadi mereka sebutkan Ibn Hajar, kita ambil Ibn Hajar dulu Dia, dia, dia little bit strict sikit lah kat sini ha, hmm. ini. Dia kata lemah berdiri ni jika kalau dia berdiri tu Seorang tu berdiri membuatkan dia menjadi beban untuk diri dia Kalau contoh dia sakit lah, kata dia sakit Kalau dia, dia berdiri, sakit dia makin teruk Bukan meskipan membenarkan, hmm. dia ini boleh datang sampai kalau dia boleh terjatuh, boleh bahaya, boleh cacat, boleh luka lebih besar lagi ha, So itu hmm. e, e, e Ibn Hajar Al-Haythami sebutkan nombor satu, ha, itu pandangan dia lah Ini baru kategori dia, <laughs> orang tu tak boleh diri Second, hmm. kita tadi sebut ada Alimam Ar-Ramli, dia kata macam mana dia nak kira seseorang itu tak mampu berdiri Bila kalau hmm. dia berdiri ya Syahib, kalau dia diri ni hmm. buatkan solat dia tu menjadi tak khusyuk dia nak transition tu, something, ah, aduh sakitnya, kan walaupun tak bercakap Tapi kan dalam mind yeah. kita kan berfikir kan Sebab kita yeah. tengah fokus sakit ah, Pada, ah, ah. Ah, macam gitulah. Kalau kita nak jawab balik soalan yang first ah. Api bila dia solat tu, bila dia nak berdiri untuk solat Solat itu menyukarkan, ataupun berdiri tu menyukarkan tak dia solat Sehingga hmm. akhirnya sampai terganggu tak khusyuk je tak balance yeah. lah, apalah dan seumpamanya maka dia diizinkan duduk ha, jadi jangan kita ambil kesempatan maksudnya sekadar kita rasa macam penat sekadar kita hmm. rasa macam, kita rasa kita lemah kan macam lemah hmm. orang tua, ha, itu tak boleh lah